Halo sobat baik dari harapan. Hari ini kami dari tim Sama sedang dalam persiapan untuk menuju ke lokasi bencana alam yang berada di Cianjur. Nah, tadi paketnya sudah kami naikin ke mobil semua dan sementara kami akan berangkat ke Bogor uh, untuk mengambil beberapa paket sumbangan lagi yang akan kita seluwatkan kepada masyarakat di sana. Untuk itu ikutin terus yuk. ke lokasi, hmm. ntar kan ada posko-posko tuh ya. ntar pasti dicegat sama posko hmm. ntar eh, yang lain pasti enggak sebagian. Hmm. kalau di sini sama anak-anak, pakai motor semua pakai motor semua, hmm. langsung ke lokasi yang, yang ada tenda-tenda yang tidak ada ah. kebanyakan misalkan yang ke dalam ah. Ah. kayak contoh semalam tadi, kita ke sana mobil diberhentikan di posko-posko seperti ini yang kebagian-kebagian yang enggak-enggak nah, kalau kita iya. kita barusan langsung udah cek ke lokasi memang yang benar-benar yang di dalam yang benar-benar membutuhkan kita jalurnya pakai motor aja barusan kita udah survei di RT01 sekarang kita mau survei lagi ke RT 03 sama nanti yang di bawah gunung sana RT 04 RW 5. Oh iya, uh, Hargem ya desa Hargem? Bukan, oh. Tanjil dulu. Oh, Tanjil dulu. Tanggil, oh, dulu. Nanti dari Tanjil ke Hargem. Ke Hargem. Tinggal sini uh, satu keluarga semua atau uh, RT semua nih satu, satu RT. Satu RT. Satu RT ada dua posko, di sini satu, di situ satu. Oh, okay. Untuk di sini, di sininya dia di posko ini ada berapa orang, Pak? Berapa orang? Tadi delapan puluh lima. orang. Delapan puluh lima orang. Dikarenakan kan terpojok ini ya. terpojok, jadi si relawan atau donatur itu nggak sejam kau kesini mungkin kesini. apa nggak nyampe, apa nggak tahu lokasi. Gitu. Maka untuk saat ini juga yang yang masih kurang itu, Pak, e, sembako. Sewaktu kejadian saya lagi sama anak-anak di -anak depan rumah. Hmm. Pas tiba-tiba langsung aja gitu, ada, ada angin. Langsung rumah pada itu rumah saya. Hmm. Lalu saya lagi-lagi di rumah, lagi, lagi di luar, saya lagi di halaman rumah. Hmm. Kalau lagi di rumah, anak ini lagi di rumah, lagi tiduran. Langsung lah, untung nggak ketiba itu tembok. Pas waktu kejadian itu saya lagi di luar, uh, lagi ngobrol-ngobrol di gudang, ya. Terus tiba-tiba itu mendadak langsung goncangannya sangat terlalu besar gitu ya sehingga saya ini loncat ke kebun langsung menghubungi keluarga di rumah tidak ada yang mengangkat juga gitu nah langsung saya pergi naik motor ke sini pas di atas rumah-rumah yang lain pada hancur semua pasti rumah warga saya juga kondisinya bakal seperti ini gitu nah lalu saya pulang ke sini Ternyata betul, warga-warga semuanya udah ada di kebun, mencari tempat perlindungan yang paling aman. Gitu ya, kami di sini, warga di sini, bersyukur banget kedatangan orang-orang baik seperti abang-abang ini. Sangat berterima kasih karena langsung turun ke lapangan ke titik yang benar-benar kita butuhkan. Abang Tor sendiri, jalannya begitu sulit, tidak masuk mobil, bisa dilalui sama motor saja. Saya ucapkan terima kasih banyak buat semuanya yang diberikan kepada warga-warga kami yang terdampak musibah ini Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Siap. Bapak dan rekan-rekan semua ya yang Siap. sudah memberikan bantuan ini semoga bermanfaat Insya Allah bermanfaat dan semoga kebaikan Bapak-Bapak semua itu dibalas oleh Yang Maha Kuasa setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus men program peduli sesama hingga kami dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Seperti hari ini kami dari tim peduli sesama memberikan bantuan berupa uh, kasur, sembako, alat 3 K atau alat medis dan ada beberapa macam bantuan yang kami berikan kepada korban-korban bencana gempa bumi di Cianjur. Terima kasih buat supportnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin terus support program peduli sesama dapat mengirimkannya melalui link di bawah ini hati kami mengucapkan terima kasih live sama, sama. a better life sama-sama